Ini untuk melanjutkan pelajaran kita. Nah, eh, sebelum kita eh, mulai lanjut, saya minta kita kelas memimpin doa sebelum mulai pelajaran. Yang kita pelajari tentang Minggu lalu Tentang surah atin Mengapa? Surah atin Jadi, Minggu lalu kita sudah mempelajari Tentang menghafal surah atin Nah, bagaimana caranya Kita menghapal surah atin Membaca dengan tertib Kemudian Membaca berulang. Suratin dengan benar dan baik. <tik> Pelajaran kita adalah menulis suratin. Namun sebelum kita lanjut, mari kita baca dulu suratinnya. Suratin, bis. Okay. Pelajari, namanya menulis Al-Quran Yang hari ini adalah Maksud di suratim karena Menulis suratim itu Sangat baik dimana Kita bisa mendapatkan Ilmu Kemudian keterampilan Kemudian kita juga mendapat Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah Menulis Al-Quran itu Tidaklah sulit Caranya kita menulis dengan uh, teliti berulang-ulang dan penuh berulang dengan kesabaran. Bagaimana cara menulis Al-Quran Baik Ibu akan memperlihatkan Jadi ini adalah wow Ya Alif Kemudian ini Ram Yang e, muda Kemudian ini Nara Bia Uya Takas Tidun Kemudian Dikasih Tanda ha Kemudian ini Tanya ada Tanda Tasdiknya Kemudian ada Tanda Kasul Ini adalah Titik dua Kemudian ini adalah Tanda Tama Kemudian nun dikasih e, Tanda Kasul nya Jadi bacanya watin Kemudian uh, Ini lagi adalah Wa ya, Wa Kemudian Alif Kemudian Lam Bid Kemudian Ini Wa Kemudian ini ya Ada tanda Wa Menyambung dengan, Ya ini di, Kemudian adalah Tanda Ta, ta Kemudian Samud dengan Wa Kemudian Nun nunnya, Dan ini Kemudian ada Tanda pasrah Kemudian ada Wasra Ini Tasbiknya Ya Tasbik kemudian dikasih tanda pada di atas. Kemudian ya ini ada tanda zukun di atasnya. Kemudian ta bibita ini adalah tanda doma Ini adalah tanda sukun. Kemudian hurufnya ini dikasih tanda wasl di bawahnya. Jadi kuat uh, ini wasaituun. Kemudian selanjutnya alif wa, huruf kemudian tanda huruf apa ini? kemudian Yang dengan dua, kemudian dua, dua tuh, ini ada hanya kemudian tanda tanda kemudian ada tanda ini ada kasrah kemudian zip ditambah ya ini ada tanda titik-titik menandakan kemudian tambah lagi ya, tambah jadi ada tanda bawah ini, kemudian ada patahannya di atas ya, untuk buat kuris Yeah Pembelajaran kita hari ini, ibu mau bertanya bagaimana Pendapatan tentang pembelajaran kita hari ini, Nah ada yang mau bertanya bagaimana tanggapan, nak ada yang mau bertanya bagaimana tanggapan masuk kita belajar hari ini, ibu masih belum bisa belajar bagaimana tanggapan, nak Apakah setelah kita mempelajari cara penulisan ini, eh bagaimana kita sudah bisa. Bagaimana bisa Bagaimana dengan yang tidak? Iya, Gaya, bisa. bisa. Ya, jadi harus Bisa uh, membedakan mana yang berusan yang kalau hurufnya panjang harusnya juga harus tanda Kemudian ada lagi yang mau bertanya, nak, Bagaimana tanggapan tak? Yang kedua. Tanya nak yang mau bertanya sebelum kita ini <tuh> Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa menulis Quran dengan baik itu adalah Kita tidak perlu, tidak boleh bosan Tetapi kita harus selalu berlatih dan berlatih Sehingga kita menjadi lebih lancar Dan bisa menulis dengan benar dan baik Nah